Jadi bagaimana kabar korang saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Oke cuy saya baru tahu ya pertanggal 1 kemarin di Malaysia lockdown lagi cuy Saya baru tahu itu berkat komentar korang di video saya sebelumnya dan saya melihat di Instagram juga cuy Pertanggal 1 kemarin sampai tanggal 14 kalau nggak salah cuy Wow, berarti jangkitan yang ada di Malaysia itu benar-benar parah ya Sama sih dan di Indonesia Cuman ya di Indonesia kurang tahu sendiri lah cuy Walaupun banyak ya Tapi lockdown itu nggak bakalan ada cuy Ya bisa di setiap-setiap daerah mungkin bisa Tapi kalau satu Indonesia mungkin nggak bisa cuy Oke okay, cuy, di sini saya akan membuat sebuah video atau konten komedi lagi. Kemarin banyak teman-teman yang request film Pirameli yang judulnya itu adalah Keluarga 69. Tapi saya nggak dapat kualitas HD-nya cuy. Saya sudah mencari kemana-mana, tapi saya nggak dapat cuy. Saya nggak dapat yang kualitas HD. Makanya sambil kita menunggu sahabat tahu ya sahabat tahu uh, apa namanya ini uh, nostalgia warna membuat yang versi HD baru kita tengok cuy Oke, okay? dan masih banyak kok film-film piramli yang belum kita react. Kalian bisa komentar aja di bawah yang komentar paling banyak nanti saya akan coba gitu ya. Oke langsung aja cuy ya. Di sini saya akan mereaksi musikal lawak superstar lagi cuy. Yang mana di sini persembahan dari UNI di musikal lawak superstar cuy. Tapi yang pertama cuy ya bukan yang kedua. Di sini banyak juga ya. Saya lihat video videonya. Jadi alangkah baiknya kalau kita tengok juga yang pertama cuy. Oke dan tanpa banyak cakap lagi, Jom kita tengok videonya. Oke ya, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, tiga, dua, satu. Hmm. Ini yang pertama saya belum tahu ya di kumpulan UNI ini yang pertama masih samakah personilnya atau enggak? Tapi di sini saya lihat masih ada Atu dan ini Fat ya. Banyak dari tanah kubur Apa salahnya? Kita mesti kakak pemainan Kalau ada masyarakat Kita mesti kubur sekali Apa masalah kau? Masalahnya itu kan kubur dorang Kubur dorang bersihkan sendiri Nanti kubur kita kita bersihkan sendiri okay. Habis <laughs> kalau kau ada mati kau kapan di sini? Kau masuk balik <laughs> yeah, yeah. kau, kau masuk balik Apa dia ini? At eh, least kita dapat dua bahaya Di sini dapat sana pun dapat bahaya Anak-anak-anak hmm. saya tidak mau jadi tamak macam kau Kalau emang ambil pahala di situ Kamu ambil saya ambil satu pahala di sini saja yeah. <laughs> Kita, kita pun tak nak jadi tamak Kita pun nak sekali yang kita sama-sama sini Eh, tak boleh lagi Eh, ini bendera nanti orang lalu Bagi ke orang satu tahu. agak jatuh sebab orang sekarang jatuh semua tak tahu je Lepas tu siap pijak lagi hmm. Lagi satu yang paling penting, jangan terbalik bendera oh, okay, okay, okay, okay Eh, eh, sini, eh, eh, eh, eh. biar otak Terbalik, jangan bendera terbalik yeah, yeah, yeah. Okay, masa mereka Kita nak tanya tahu masa mereka saya semua saya tahu pasal yeah. kemerdekaan. Oh. Lagu <laughs> kemerdekaan pun saya tahu tahu Oke bagi kita satu. Iya iya iya. Di sini kau datang aku. ya. Ya, kena golf. Aduh. Lagu yang terkemun ni, itu kalau lagu ciuman yang warisan di sini, di sini betul. Yang lagu-lagu ciuman syam, mayat. Oh Lagu mayat. Lagu warisan kacau tu. Ada cerita sini. Ya. Di sini. Asyik. bagzi keji. <SILENCIO> Keren ini adalah Fat Cuy Panda ya. <SILENCIO> oh masih sama ya, masih Ustad. Ustad siapa sih? Gua oh, lupa Cuy. Ustad siapa lagi namanya? Ini jelas bagus suaranya Namanya Ustaz Asik sekali Pakcik ini sesat Ayo, mana-mana lagi sambil pendiri sambil macam tu Nanti apa, itu nasib lah tadi Jadi pun masuk aja baik, masuk aja baik Tak, tak, tak, tak, tak Tentang maaf, Aku salah Pakcik, uh, yeah. pakcik ini mesti penggali kubur Hei, apa cakap pakcik begitu Pakcik ini saya-saya nampak muka melayu tau Bila aku cakap nunggu melayu Kita dia mau cakap penggali kubur <tuk> Penggali kubur Penggali kubur, penggali itu lain Penggali ini bila kau mati, pakcik empas Pakcik tibos, hantu penggali kubur kenapa eh, nah, kubur begitu? gitu Lain uh, <tuk> uh, nah, saya jalan-jalan dulu uh, You, hai, oh, nah, anak -anak ini dari mana? Eh, oh, uh, apple, yeah. .Sure. itu, ah tu menjadi gerakannya. Oh, kenapa macam? Kenapa anak ni ada di mana? Flash bola tu punyi. Pula flash bola Jadi, Ah kita ari pergi gaise patah kena putu nyung. Oh, datang tak kalau kubur tak takut Eh, kubur dah benda sekarang. Pas dalam kubur ni pernah nampak cicak-cicak takut takut takut betul. Aku horor. kali itu pak cik guna gali kubur waktu malam. Malam hmm. tu kita nak simpan jelas lah Lepas tu, dengar pakcik gali Lepas tu malam orang kata banyak benda bertilaran Tunggu, oh. tengah-tengah gali Ada buah yang melerak sendiri Buah yang tu buat sendiri, pakcik kena ikut garantir Pakcik nak belah lagi Lepas tu, tapi beranikan diri juga Pakcik degah dah Woi, pakcik buah ni benda itu ah. Lepas tu, nanti cakap ada Bawa putih, malam-malam tuan menunggu bayang je, balik Ha, ah, pakcik datang tu Bawa putih Bawa oh. <tis> yeah. putih Bawa putih Kau nampak dia tahu Tapi kita tidak hamil <laughs> Eh, pakcik buah-pakcik buah je buah, ya. Sebab mentaliti kita ni orang, -orang kita kalau kubur je takut Itulah kenapa Sedangkan Orang-orang kita pesan Kalau lalu kat kubur Kena bagi salam Assalamualaikum ya ahli dia ah. Ah. Ah. Ah. Salam tu ah. orang yang cakap Waalaikumsalam Manusia ni bener-bener nih kan gitu Aku Kenapa dia ni? Orang ni okey ke tak ni? Okey lah so, Kalau kita, kita nak kerja cita-cita Oh Sebab tewak tadi Perni pun nak dah. Gila hati so, Dah macam aku naik dah, dah ni ah. pasal ni Pakcik sebenarnya kan Kita macam sebab cita-cita saya Daripada kecil Dah bersama saya nak jadi Perdana Menteri Oh Asik Perdana Kasi, Menteri Dah agak anak Melayu tu jadi ah. eh okay. Kalau ni Perdana Menteri Dan ni dia pun ayo nak jadi pengundi, Ha? Pasal <laughs> <laughs> apa? Nah, kalau saya jadi berani, saya tidak akan berini, saya jadi saya gitu. nah, yang, mu, yang jaga laut, yang, jaga laut, yang kalau melawan, Iya, pemburu, pemburu. Kalau lawan kita kompis, mereka jadi cinta Jadi ni, tapi ya. Bukan tentu saja yang menjadi pemburu hari. Ah, kalau kompis seaya, mereka boleh jadi pemburu tahu. Betul sekali. Dengan cara dalam jiwa kita ni, saya akan tegur kita. Benar-benar. Oh. Ini antum menjengkelkan banget sih. Asyik, suaranya Pat, keren banget sih. Ustad juga bagus suaranya. Waktu yang kangen itu, baking Itulah tadi persembahan dari UNI ya, <laughs> saya nggak tau mau ngomong gimana lagi tetap aja lucu Cie. Tapi kalau menurut saya ya, kalau nggak ada atu di kumpulan UNI ini cuy, ya nggak bakalan ada komedinya Cie. Memang spesial banget ya. Aduh ada di di apa namanya di kumpulan ini tuh benar-benar komedinya cuy untuk uh, pesan atau singgungan itu ada difat dengan pak ustadz tuh ini cuy mereka bisa uh, apa namanya memberikan secara detail apa singgungan atau pesan yang benar-benar ingin disampaikan ke penonton untuk atu sendiri enggak gitu atu <laughs> lebih ke ini cuy ya walaupun ada ya pesan atau juga Tapi dia lebih Menonjol ke komedinya sih Ini tak nampak banget bahwa Itu adalah uh, Sebuah singgungan Untuk pemerintah lah untuk uh, Apalah ya intinya Atau ini benar-benar ya nggak tahu ngomong apa kurang bisa komentar di bawah Video yang mana lagi yang akan kita react cuy. Intinya untuk musikal lawak Superstar saya akan usahakan Reaksi semua cuy reaksi semua Dan bagi korang kalau ada referensi Intinya jangan yang copyright C Sekali lagi jangan yang copyright C Sayang sekali ya Kalau gara-gara copyright Jujur aja C Kalau memang karena bukan copyright Saya akan mereaksi semua Video-video lawak yang ada di Malaysia, cuy. Terutama video uh, sepatu reoni. Ya, saya kangen banget dengan sepatu reoni, cuy. Tapi nggak bisa kita lihat gitu ya. Dan mungkin itu aja, cuy. Sayangnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya di Thank You Next. Thank You Next dan Thank You Next. Bye.